Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Di sini saya akan bagikan tutorial cara merubah foto background yang awalnya biru menjadi merah. Oke. Okay. Kita akan ubah secara online eh, dengan PG atau Remove PG. Jadi, ini websitenya ketika aja Remove .bagi. Oke, setelah itu kita langsung aja scroll ke bawah, kita klik Upload Image. Nah, langsung ketemu nih, kita langsung klik fotonya kita langsung klik open oke, okay, nah, setelah menunjuk fotonya kita langsung klik edit nah, klik edit nah, kita akan mau mengubah menjadi biru menjadi merah caranya kita klik color kita cari scroll ke bawah, kita klik yang merah oke, okay, kan oke, okay, setelah itu ser kita pilih warna yang sesuai warna merah kita langsung klik download kita kalau bisa share bisa share ke media sosial habis itu kita uh, kalau mau download langsung kita klik download image lagi proses oke okay. save in folder nah sudah selesai, Alhamdulillah berhasil. Uh, sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan uh, bermanfaat sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.